Oke okay guys, di sini gue mau ngasih tips dan trik menggunakan hero Irritel dengan emblem dan buit paling sakit ya guys. Oke okay guys, kita pakai emblem Assassin nih guys. Emblem Irritel tapi yang Assassin nih guys. Gue pakai yang ini guys, bravery. Nah itu buat nambahin physical attack si Irritel ini guys. Karena setelah di nap, Irritel ini Uh, physical attack atau damage-nya berkurang guys makanya gue tambahin physical attack guys atau kalian kalau nggak mau bisa pakai yang ini aja di fullin agility-nya guys buat maupun speed-nya guys tapi gue pakai bravery ini buat nambahin physical attack sama agility agility-ness gue cuman satu level aja guys tapi bravery-nya dua level guys terus kemudian di sini ada fatality guys buat nambahin critical-nya guys fatality ya kemudian gue pakai yang killing spree guys bukan pakai bounty hunter tapi pake killing spree guys biar dapet XP 15% setelah mengeliminasi lawan guys serta meningkatkan movement speed guys ini yang gue cari nih guys ya movement speednya di hero e ini yang gue cari guys oke guys itu buat emblemnya guys kalian boleh juga pakai marksman guys kalau saya makanya pakai emblem assassin aja guys. Oke, kemudian di battle spell guys. Battle spell gue pakai yang sprint guys. Kenapa pakai sprint guys? Bukan flicker. Biasanya orang-orang pakai flicker guys. Setiap mm pasti pakai flicker atau retribution, tapi gue pakai sprint guys. Kenapa guys? Sprint ini bukan buat buat kabur doang guys, tapi buat uh, ketika war guys. Gue pakai ketika war guys, karena irithel ini war sambil nembak, sambil lari guys. Jadi, error irithel ini bukan diem aja di, di satu tempat guys, di karena sprint ini di sini keterangannya nih, dalam 8 detik berikutnya, meningkatkan kemampuan speed hingga 50% guys. Ini udah pasti ya, meningkatkan kemampuan speed ya guys. Kemudian nih, dilihat di sini, setelah digunakan menjadi imun terhadap efek slow tuh, jadi. Kalau ada musuh yang punya yang punya slow gitu. Jadi di si Iritel ini kalau pakai sprint ini jadi imun guys. Kemudian juga mengurangi durasi efek raw control. Nah terutama itu mage guys. Mage kalau ngenain ini kita. Maka durasi raw control itu berkurang guys. Makanya ini penting banget ketika war guys. Sprint ini bagi gue nih Iritel. Buat Iritel ini penting banget guys. Jadi tipsnya situ guys tipsnya ketika ult, ketika si irritan mengeluarkan ulti gue langsung klik sprint guys jadi enggak diem di satu tempat jadi kesana kemari kesana kemari jadi si hero-hero musuh ini ultinya itu banyak yang meleset guys contohnya seperti ini guys Oke okay guys, kemudian di sini ada build-nya. Nah gue ini gue pakai build-nya yang ini guys, yang ketiga ini guys. Yang pertama itu Sweep Put, yang kedua itu Scarlet Phantom guys. Kemudian ada Windtalker ya. Boleh Windtalker dulu, baru Scarlet Phantom ya. Ini ini kedua ini wajib buat Eritel guys. Satu lagi ini yang wajib nih Berserker Fury guys. Jadi Scarlet Phantom, terus Windtalker, sama Berserker Fury itu item wajib buat Iritel, guys. Oke, okay, kemudian di sini ada Queen Wings. Kenapa gue pakai Queen Wings? Ini buat mengurangi damage dari musuh guys. Terutama mage. Mage kalau kena damage ke Iritel sakit banget guys. Makanya ini buat ngurangin damage mereka, gue pakai Queen Wings, guys. Oke, okay, kemudian ada Blade of Despair. Blade of Despair kalian bisa diganti juga kalau musuhnya tuh tebel-tebel tebal, guys. Ganti sama D BOD, eh D -D DHS maaf. Pakai DHS, guys. Kalau musuhnya tebel, kalau musuhnya biasa aja pakai bod aja guys Oke okay, guys Yuk kita simak gameplaynya